Jadi ini berarti, hmm. oke. Okay. Aku langsung aja buat kawan-kawan yang nonton di acaranya uh, off live-nya di Buruduk official malam ini uh, kita bakal uh, kolaborasi, hmm. ya kan? Uh, hmm. Tapi sayangnya karena karena uh, tim Burunuk ini ada kendala teknis, jadi nggak bisa live. Jadi ini uh, direkod aja. Mungkin ini... karena udah kepanjangan saya ngomong panjang lebar, jadi aku bisa aku langsung aku. aja kayak gitu aku aja. Oke, hmm. oke. Okay. Okay. Masih, masih lagi okay. buka ini. Okay. mungkin kalian yang udah udah paham ya tempatnya di sini yang udah lebih jauh lebih ngerti ini juga udah gede uh, saya juga udah ngerasain dari tadi di belakang juga ini udah kayak ada yang lari-lari jadi silakan okay. uh, banyak doa mbak ukta mbak denok uh, saya sama mbambar sama anak saya sama ampong um, jowo kita bakal di belakang oke okay, gitu selamat, selamat malam uh, sekali lagi selamat Baik sport buat mas go go go ya. okay, lanjut Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman semua ya, kita main offline ini ya. karena ada kendala dari Handphone. Kita mulai jalan ya. Oke, Tim, goodbye. Kita jalan. Oke kita jalannya ke jauh pelan-pelan aja kita olahraga malam hari ini ya uh, nah, Assalamualaikum Taufik. warahmatullahi wabarakatuh gimana? Ya, maksudnya, ya, rumahnya Oh iya iya, iya. Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya salam. gak bisa komentar nih Hahaha <laughs> <laughs> okay, no problem. apa-apa mas Gak apa-apa slow Ia, Iya Kali-kali iya, iya, iya. kita main offline Kita jalan ya Nah ini jalannya naik sekali tempat yang dulu Fatir dasar. bukan Ini ke kanannya mas ini dulu yang satu di sebelah kiri sama saya yang pertama kali sama Fortuna. Ini sebelah kanannya ya. karena lebih ekstrim dari sini asli tadi tadi. Selamat malam, selamat malam. Putri Ramada, dirot oh, terima kasih Mbak Putri sudah hadir. Selamat malam. Nikmatullah kenstackingannya. Pas. Pas banget Mas. Oke. Oke, okay. okay. sosoknya udah. Mas Taufik, Mas aja, Mas. Mas waspada aja. Tapi udah Asli teman-teman ini bukan saya bukan capek karena naik. Ini beda karena mungkin teman-teman yang paham tentang masalah kayak gini. Kalau energi kita kesini itu terpotong ya. Mas... Ada suara ya Mas Taufik ya? Denger suara Mas Taufik? Oke okay, oke okay. saya dengar saya dengar. Mas Taufik ya. dengar suara? Saya dengar sekali. Oke. Okay. Setelah depannya bau tapi dia masih. Ada interaksi ya mau okay. diundang gak nih Mas Tamar bisa monggo Mas Taufik Assalamualaikum Waalaikumsalam ya kodam lukodam ya kodam murah ya Rizal gaib hadir-hadir ya May Yiti waspada Mas, Mas Taufik waspada kita kita belum tahu medan di sini ya kita udah lama gak di nggak kesini banyak banget yang nyerang. Astagfirullah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا Mas ini pandai ya, pundak saya. اللهم صل على سيدنا محمد. Saya baru pertama kali masuk. Mas lama di sini depan tadi. teman jauh tahu, Mas kamar dokter sama Mbak Tina, jangan jauh jauh juga, oke okay. teman-teman, terus sih. Oke, okay. okay. subhanallah. So okay. Allah. Kita kemana, Mau lurus apa naik? Kida naik aja. Kita naik. Kita naik ya. Kita lurus mau ke mana? Enggak, enggak enggak itu jalan Mas, Mbak Mbak Enok itu. Ada, ada, ada, tapi bener. selalu hati-hati. Kanan kiri, ya. kiri itu untuk katanya terang, Mas Eno. Iya benar sekali Mas, awal. Aduh, tinggal, waspada enggak. aja Mas Taufik, waspada aja. Karena Mas Taufik awal udah udah ngerasain sesuatu kan? Udah. Oke, okay, kita nah, jalan, jalan aja. Oke. Okay. Okay. Assalamualaikum oke. Waalaikumsalam. Ya kodam kodam. Okay. Kodam muro. Ya, Kota Bulejazat. Ya, Kota Bulejazat. Ya, Kota Bulejazat. Pasundik tengah jalan. Masalah anu, selama-lamanya masih enak. Anu, anu, pelan-pelan tulang-tulang saya pelan. suara. Masalah selama kita naik dulu ke atas. Ini masih cari-cari jalan dengan namanya dulu. Sepada aja. Sepada aja. Terus masuk aja. Nah, babar di tempat pantu jangan dengan ya. Mas office mas awal, tolong. Di apa namanya? Di pantu. Ngangen. Babar-babar pelan-pelan dulu rumah. Ini. Udah ada yang mau nampak kayaknya kok. Hadir? Wujud? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masalah, kita ada Mas Mas kita, kita nyari sekitar dulu ya. Oh ah Mas Taufik, ya iya aduh di sini kasih apa nggak? tuh, Cang tonton sosoknya uh, ini seder saya sudah terlambut ya enggak mungkin Mas Taufik ngerasain apa, Mas Taufik? Rinding, Rinding, Rinding, rinding. Mas Taufik ngerasain apa? Rinding, Rinding, Rinding okay. Rinding, Rinding, Rinding rinding, Rinding oke Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak belakang dulu aja Mbak, Mbak, di belakang okay. aja jangan ke depan, ini saya ngerasain udah ada yang ngadang Mas Taufik hati-hati Mas Taufik Tanganlah Pembalah belakang banget Assalamualaikum, lihat lihat lihat, iya, iya. iya. lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, Deketin master, kita zoom dulu. Deketin master, Kita zoom dulu, Gak bisa, gak bisa. Wapu, gak bisa kita gak bisa ngezoom Center gak mampu center. Center terlalu jauh, center terlalu jauh. Center terlalu jauh, udah diadang. Deketin, deketin, deketin <toh> Mas Taufik. Kira-kira, kira-kira, kira-kira, hilang, hilang ya, hilang ya, hilang ya, hilang ya. Aduh, <coughs> Mas Taufik, Mas Taufik, Mas Taufik, Mas Taufik, Mas Taufik, Mas Taufik, lanjut Taufik, Mas Taufik, Mas Taufik, Mas, mas, mas. Itu kita aja kita Mbak lihat tadi Mbak lihat Cuman dia Malu-malu <tuh> ya Halo Jo sudah hadir Jangan lupa di share ya Oke okay, gak apa-apa ya Slow ya nah. tetap enak ya kita kayaknya lewat sini ya Mas Kita, kayaknya lewat sini apa ya? Kanan Mas kanan? Kanan Oke, oke okay, okay. Mas Ane ya? ada... kan? Mas Ane nge Mas Ane saya Ane ya yakin masalahnya aku dengar suara beneran ini suara ini udah udah tadi kita sinyal, cek sinyal sinyal sinyal cek sinyal dan teman cek sinyal sinyal ya sinyal ya cek sinyal bapering cek bapering sinyal, cek cek sinyal. Cek coba Cek sinyal cek sinyal cek sinyal okay. waspada waspada waspada kan? bapering ya. iya. turun turun turun turun turun nah, turun Nggak, udah, udah, udah, lagi. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, okay. Okay. Udah, udah, udah, udah. Udah, uh, Mas udah, udah, udah, udah, udah, kita. Okay, udah, udah, udah, kan. udah, udah, udah, udah, udah, udah, Mas Taufik udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Iya iya kan bener kan oke okay. yang itu yang itu yang bagus oke <laughs> oke okay. okay. mas taufik waspada mas taufik waspada aja di sini dulu kita kita suara. dari Mas sini ya. gimana Kita, atas, Pak, Kita di sini dulu. dulu. Ya. Tadi... Okay. Uh, Mas Taufik waspada daerah sini dulu Mas Taufik waspada daerah sini dulu. Lancar. Ini turun lagi. Ini kemana mas Gemar? Santur, kok. Santur. Oke, oke. Mas Safek? Kayak di sini loh. Aku aku penasaran di sini sejak tadi makanya kayak ada suara dari sini terus gerak-gerak nah, sendiri. Aja, dari, dari, iya, aja, dari, dari situ ada. ya? Ada. Aku enggak peduli. Ada kayu ya Mas Taufik, Mas Taufik Sini Mas Oke Mas Taufik Tuh kan, tuh kan Adil. Adil. Pucut, Pucut. Kayak ada suara kayak ada suara anak-anak deh. kamu. Ini kita mau naik sama jalan dulu. Entar dulu. jadi kita nggak nggak bisa gerak-gerak aja ya bener tuh tuh ada suara ada suara di sini ada suara di sini kan oke okay, oke okay. sebentar mas Taufik Allah Akbar sebentar Mas Taufik kayak ada suara dari sini Mas Taufik situ dulu saya penasaran disini Mas Taufik tuh kan soalnya suaranya kenceng banget dari sini La ilaha <tuh> <tuh> Oke. Kedua babon. Oh, yang itu. yang dulu kan? Oke. Dua di SD. Fit beruntung official itu. ya. tahu sini kayak ada. Iya. Mas oke okay, kita ke atas Mas Taufik. Lihat Lihat situ aja sini. udah. Mas pada Mas Taufik ya. Soalnya di aku dulu Mas Taufik pas jalan ke sini, waktu itu dulu tapi ah di sini yang di sini tuh. Nah, Pokoknya iya. waspada pada di pohon ini aja lah. service pantau mas terus pantau ya mas pantau ya Oke okay. kita, kita, okay, kita naik Asalamualaikum ya. yang kiri kiri Mas Taufik di pohon ini, Mas Taufik di sini Waalaikumsalam Mas ada Taufik ada gerakan Mas Taufik gimana, gimana? Gimana, gimana? Mas, mas Tofik waspada aja, soalnya sejak ya, tadi Mas Tofik yang agak kurang fit ya dari awal, maju aja ya, maju aja Mas Tofik ya. Oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay. Kecek sekeliling Mas Taufik Mas Taufik Sekeliling Mas Taufik Allahumma sallala shayyidina maha'ad Mas Taufik Mas Taufik lihat Mas Taufik lihat Mas Taufik Mukanya Mas Taufik Mukanya Mas Taufik Mas Taufik Deketin dikit Mas Taufik Mas Taufik lihat kan Aduh Ngeblur Ngeblur Nggak jadi banget Nggak jadi banget Allah masya mas ma mas Allah Mas Taufik, Mas Taufik, Mas Taufik, Mas Taufik, Mas dia mau nyerang Mas Taufik. Allah Muhammad, Hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, Mas Taufik, hilang, Mas Taufik. Allahu Akbar Allahu Akbar awas, awas. Mas Taufik, Mas Allah Mas Taufik, Mas Taufik, Mas Mas Taufik. Mudah-mudahan masafek, masafek, masafek. Allah Allahu Mas Lord Lord Allah Allahu Allah faqir, Allah masya al Muhammad, kalau masalah Allah, Allah Muhammad. Udah, udah, udah gak ada, udah nggak ada, this this here, udah gak ada, udah gak ada. Masafek kemana kita? Sini ada terumas, sini sini Aduh, bukan pocong itu Bukan Itu, itu, itu yang bau bonnya itu keluar itu yang bau Kita Itu kemana mas Damar? Kita gak bisa naik, dia ada Kita gak bisa naik, Ini, kita mau turun juga Ini kemana mas? Kita naik lagi aja mas Gak tahu nih, gak tahu nih Kita di rumah Kita mau naik apa kita turun mas Tovik? Kita naik apa turun mas Tovik? Tentang saya masih zoom kameranya Turun sih aku saya... Ini udah beres. Aku masih penasaran. Aku masih penasaran. Oh, ya. yo, yo, kita naik lagi, lihat Lihat, Itu mukanya, ini. Lihat tadi? Ya. Pancingan hmm. itu namanya itu pancingan, Iya, hmm. oh, ya. Gak Oh, untuk pinggangku sakit banjir lu. kalau oh, kabur kita yang terseret. ya lah. kita kemana mas? naik lagi. nggak tahu nih kita kemana nih? kita kayak kan tadi benar sejak tadi kayak kita muter-muter di sini kan. kita mau kemana? ayo kita naik dulu. masalah. masalah. Suasananya udah udah nggak memungkinkan sebenarnya. Kita teruskan, tapi nggak apa-apa kita masih penasaran ya. Mbak Dena masih siap kan ya? Mbak Upta juga? Siap siap. Oke. Oke. Okay. Okay, hmm. Karena uh, mereka berdua masih oke, okay, jadi nggak apa-apa. Kita lanjut terus penelusuran ya. Kita turun dulu lagi apa gimana? Mas Taufik. Kita naik deh Mas. Apa turun lagi, Mas? Huh? Turun, turun apa kita? Kalau turun, saya, saya bingung jalannya, teman-teman. Kita naik di diadang, turun ada inces lagi. Saya sih nggak takut, tapi saya bawa dua cewek di sini ya. Takutnya nyerang yang buat cewek ini ribet ya. Kita kesini apa ya? Hah? Kita kesini apa ya? Oke ayo, ya kita sini aja. Putar lagi kayak tadi. Gak ya, apa kita stay dulu cari tempat aman dulu aja. Tadi cuma itu sini, cari tempat aman dulu aja. Sini kita Duk, duduk dulu. Iya cari tempat aman dulu aja. Eh, kita cari tempat Mas, coba kita naik aja. Huh? kita naik aja, ah, uh. okay, muter-muter kalau kita kalau kita nggak kalau nggak kita naik-naik, okay. udah udah berapa menit itu? ini 58. oke okay, kita naik aja, iya, okay. kita naik ya kita naik lah, tapi lewatnya salah satu saling hmm. ini satu lagi, waspada ya. yang yang item tadi, waspada yang item tadi. Oke, okay, Mas Taufik. Tepat gak Kenapa apa itu? apa-apa itu. Kayu kayaknya. Bukan, bukan ya. Kayu-kayu ya. aman. aman, aman, aman. Oke. Teman-teman, satu putaran lagi ya. Mas Eno tetap fokus sama kantin kita yang namanya. Sebenarnya saya udah pusing buat Mas Eno. Dan saya kepeng itu emosi. Nah, Tapi sebisa ya. mungkin saya lagi masih masih kontrol ya. Pas-pada aja. Mas Taufik paspada aja. Mas, Mas Taufik paspada aja. Mas masih saya kontrol ya saya nggak motor lagi sepatu oke mau okay. oh, jalan mas lapang oke okay. tadi tadi Saya itu saya mau lempar tapi kita mau lepas karena topeng oke oke oke jangan kasih mas ke uh, tempat lo disini ya nah, kita bawa air kan oke okay, oke okay, oke okay. tadi saya juga ada ada air di motor okay, tadi oke okay. ha? hey, Hadir. kalem lo kalem lo warahmatullahi wabarakatuh. Aku khawatir yang yang itu tiba-tiba nongol Iya, aku dari Takutnya ngerang, yang, yang Apa -apa. Kita naik aja, kita naik aja. selamat okay, ya. ya. Aduh, yang Apa ini selesai, selesai, selesai. Hmm, makanya saya teman-teman ya, Biar tenang Hei, hei, hei, hei, hei Bangun Ahmad, hadir, terima kasih okay, letakkan, letakkan, mas. <laughs> Nah, ya Oke, terima kasih oke terima kasih Ayo naik terus Mas okay, Taufik. Ya, udah. Awas cek sekitar iya hmm. apa? Depan hmm. sini. <bote>. <coughs> <bote. Dimana>, <coughs> coba Lihat mukanya saya nih. tapi? Mas Iya. Ada hijau-hijau apa-apa, aman. Jangan halu. Saya lagi halu apa ya? Oke. Satu kamar kamera, satu penambahkan. Kita nyari. Kita bukan pemburu hantu, kita cuma mau cari mitos. Kita sembunyi di sini, kita cuma masyarakat yang berada di sini. Nih kita kesana sana. Ya, kita kesana sana Mas, Mas. Heeh, kita kesana aja. Kalau namanya pemburu hantu itu pemburu kan klub memburu-buru hewan buruan itu bawa senjata. Kalau pemburu hantu masa bawa itu ini bawa senapan juga. Kita cuma program misteri ya. Dong sword ya. Hanya ini menunjukkan. Iya, benar Oke Mas Taufik, kita lurus kesini aja ya, Pak ya. Oke. Ini tadi yang itu kan? Heeh kalau waktu kita juga tinggal satu jam di sini ya, di, di lokasi iya. ini ya. ya, tadi izinnya juga satu jam, uh, sampai jam 12-an ya. Teman-teman, 12 ya. hmm. rasa takut nggak? nggak takut. Waspada, waspada. Bapak, bapak. Masih berani kan, masih kuat kan? Masih, masih. masih Masih, masih, masih. Sih. Tapi kupingnya tuh si si dia, dia bacain itu Di kuping. Di depan. Okay. Kita naik lagi mas Moga, moga. Tidak, tapi yang mesti jangan itulah. Kalau saya ketemu itu saya itu gak banyak emosi. Yang Kering. siapa? Yang si black itu. Si black Kerawan, mas itu, ya. Ya mas kata, mas? Yang penting nggak pocong mas Cek sinyal teman-teman, masih oke? Okay. sinyal oke okay di sini. Okay. Ini kalau teman-teman ngerasain di sini itu udah medannya akan naik. Energinya gede. Kita... Mas Tafek ular apa ya? Bukan, bukan. Bukan. Dari kamera kayak ular. Purwanto sih purukat pur pur lagi di si bro. Kita tes di sini, udah ya. Bukan purwanto oke. Okay. Ini setnya telat kok. Okay. Mungkin. Seksional, oke, okay. bener, makasih. Mas, mas Tofiq tadi kan yang anu kan di sini tuh babon iya, ya, yakin berani. Yang saya di? Di, di sini. Yang pertama di mana tadi? Yang pertama. Terlepas, pertama, pertama ini. Ah. Pertama di sini. Terus babonnya kan terus di sana. Jadi hilang nggak sih kan? Kalau yang pertama di sini mas. Pengen lihat jejaknya. Berarti itu energinya udah beri mas. Pengen lihat jejaknya. Mana, mana? Ya tadi yang di situ yang lokasi, si yang cewek. terserah mau yang mana ayo yuk, yuk, yuk. masalah mas ke depan <laughs> masalah mas mas ke depan masalah ke depan apa Allah akbar apa sih suaranya agak mistis ya, ya. banget ya hmm. Allah akbar assalamualaikum yang mana mas komar tadi yang tadi yang di sini apa ya pentil anaknya ya, iya terus saat anunya di sini mas Taufik jangan kayak gitu mas Taufik mas Taufik e, wow. jangan kayak gitu mas Taufik ini udah ada trimis ya oke apa apa sana tadi ya Salfeng Di sini tuh ada sumur, Astofek. Hah? Hati-hati. Tadi tadi di situ, loh. Di sini kan yang Tidak. ada sumurnya kan? Iya. Sumur. Ini ada sumur. sumur. Iya. Sumur. Heeh. Udah agak usah, kita enggak usah situ. Bahaya. Bahaya, Di sini ya. Ya, Suaranya, luar biasa harganya Mas Damar. Kita berempat, loh, Bawah senter dua putih ya. Dia berani nampakin sekaligus loh. Iya, udah, agak, udah, teman agak ya, ya. udah, Tidak. udah, udah, udah, udah, udah, udah. Keringatnya emas taupe, udah keringat <laughs> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas sesuatu. Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, wujud kamu <tuk tangan, tuk tangan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar <tuk> Allahu Akbar ada suara mas Taufik ada suara mas Taufik mas Taufik lihat apa mas Taufik lihat apa jelas Astagfirullah. Astagfirullah. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Belum jelas. Khusus. Belum jelas. Kamera belum jelas. Saya belum jelas kamera. Yo teman-teman ini. Sungguh. Mas Sofiq. Mas. Mas. Allah Mas. Mas Sofiq. Allahumma Mas Sofiq. Mas Sofiq. Alhamdulillah. Alhamdulillah. masih ada di sekitar kita. Teman-teman bantu doa ya, teman-teman bantu doa. Teman-teman bantu doa, teman-teman. Kita udah berburu di kebun. Mas <tip> ya, lucu. Tema ada yang bisa bantu tim? Tim, tim, tim. Tema ada yang bisa bantu tim? Kesini ya. kapal oh, oh, nggak bisa ini. masuk, ada yang bisa bantu tim? Tim, tim, tim, tim. tim, tim, tim. Tim, tim, tim, tim. Tim, tim, tim, tim. Tim, tim, tim, Tim, Tim, ada yang bisa bantu tim? Aku banget, ngasih tolong, mbak Yoni. Mama, ini masih ada di sekitar kita, asahfudulazim, jangan sampai kosong. Madinah Madinah kontrol kontrol ya. Dan sampai ke sana. Tim tim tim. Tim tim Ya Allah, tuh banget nih, awal-awal awal. tim Udah, Mas. Mas. illallah. Asyhadu ya. Teman-teman bantu doa ya. Teman-teman bantu doa ya. yang mau minum ya? Enggak ada. minumnya Tim bawa minum ya, atas, atas, atas, atas, atas, atas, atas, saya saya atas, kita di atas, atas, atas, tim, tim. Atas